Nah, kita ambil pizza guys hmm. Ya yeah, udah siap Ya yeah, udah siap nah, Kita balik dulu Nanti kita sambung lagi kita makannya guys Bye Dipucuk waktu tadi, ada orang belanja kita makan. Sekarang ni boleh makan tak gentay. Jadi bawa baliklah. Tapi yo ya, yang dah belanja kita makan, semoga mudah rezeki. Tani kita kental. Terima kasih. Trewangi. <Sesscoughs> <Sesscoughs> <Sess> yeah, iya, sepiring berdua. Kami kemarin mangan. Okay, dia nak dia nak muntah. Ada lagi tidak? Tak kait hmm, hahaha, guys. hahaha, hmm, hahaha, Iki iki? Mau mari Hmm, Barman, so kalau <laughs> wajan lah, <laughs> saya Wah. nggak benar, nggak, nggak suara, nggak sih, enggak pun, heh, ngomong ah, kita